Hai, spoiler lovers! Balik lagi di channel kita semua, Suka Spoiler. Keren, men! Ada tiga aturan wajib di channel ini nih: 1. Penonton hanya boleh orang yang cakep, ya, yang kagak cakep minggir. 2. Jangan nonton bareng kucing, kagak bisa diajak ngomong. Cari pacar atau kalau nggak punya, mending nonton bareng kopi deh, biar melek. 3. Kagak usah pelit-pelit buat subscribe, like, dan komen ya Biar rezeki ngalir ke dompet lo juga nggak pelit-pelit Ruth Slather yang dipenjara selama 20 tahun atas kasus pembunuhan Sheriff Nohomis Hari ini dibebaskan bersyarat Selama 20 tahun, Ruth Slather terus-menerus menulis surat untuk Katie adiknya Ruth Slather terpisah dengan Katie sejak hari pembunuhan itu Berbeda dengan Ruth, Katie diadopsi dan telah berganti nama menjadi Catherine. Hari di mana Ruth dibebaskan, Catherine kecelakaan mobil. Menurut keterangan, Catherine melamun saat menyetir dengan terlintas berbagai memori yang bahkan ia tidak bisa ingat. Catherine mengalami cedera dan patah tulang. Pembebasan bersyarat mengharuskan Ruth tinggal di tempat yang telah ditetapkan dan wajib melapor setiap hari Selasa pukul 11. Ruth dengan wajah datar masuk ke rumah tersebut, ...yang penuh dengan kericuhan. Ada beberapa aturan di rumah tersebut, yaitu jangan berkelahi, mencuri, dan merusak properti. Kamar mandi hanya boleh digunakan paling lama 10 menit saja. Di dalam satu kamar ada empat tidur yang artinya Ruth pun harus berbagi kamar dengan yang lainnya. Di sisi lain tanpa Ruth sadari, selama ini Kate, yaitu anak laki-laki tertua dari Sheriff yang terbunuh pada hari itu... ...terus mengikuti Ruth kemanapun Ruth pergi. Kate memiliki satu saudara lagi yaitu Steve. Steve meminta Kate untuk melupakan peristiwa pembunuhan itu, tetapi Kate bersikeras tidak menerima kematian ayahnya. Pada saat Catherine di rumah sakit, ayah dan ibu angkatnya mengkhawatirkan kondisi Catherine dan membicarakan tentang surat pembebasan Ruth pada hari itu. Kembali ke rumah pecinan, tempat, ting tempat Ruth tinggal. Ia tiba-tiba menerima telepon teror dari seorang pria yang mengatakan pembunuh polisi. Ruth langsung menutup telepon tersebut dan kembali ke kamar. Saat kembali ke kamar, Ruth mendapati teman sekamarnya membongkar barang miliknya. Tanpa ampun, Ruth langsung menghajar temannya. Steve, anak kedua dari syarif yang terbunuh, telah hidup berkeluarga dan memiliki seorang anak yang masih sangat kecil. Steve hendak berangkat kerja. Pada scan ini, terlihat istrinya Steve sedang menelepon seseorang tetapi Steve tidak menghiraukannya. Di pecinan, Ruth terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba terpikirkan peristiwa sebelum ia dipenjara. Memori bagaimana Ruth bertengkar dengan Sheriff demi mempertahankan rumah miliknya. Scan beralih ke rumah John dan Nyonya Ingram. Mereka adalah pemilik baru rumah tempat kejadian berdarah tersebut. John dan Nyonya Ingram saat sedang merenovasi rumah menemukan sepatu bayi di dalam dinding. Meletakkan sepatu bayi di dalam dinding dipercaya mampu menangkal roh jahat. Setelah keluar dari penjara, Ruth mulai menjalani kehidupan normal dan terus berusaha mencari Katie. Ruth melamar berbagai pekerjaan dan terus mencari siapa yang mengadopsi Katie Slater. Ruth juga pergi ke rumahnya dulu, yang saat ini ditempati oleh keluarga John. Ruth berdiri cukup lama dari kejauhan rumah John, memandangi rumah tersebut dan teringat memori hari itu. Nyonya Ingram memperhatikan dari jauh dengan curiga, tetapi John menghampiri Ruth dan mengajaknya masuk ke dalam rumah tersebut. Ruth masuk ke rumah tersebut dan mengenang memori dalam rumah itu. Nyonya Ingra menanyakan apakah Ruth mengenal keluarga Balaban. Ruth menyangkalnya dan hanya mengatakan bahwa ia pernah bekerja sebagai pembuat lemari di rumah tersebut. Nyonya Ingra mengatakan bahwa mereka menemukan sepatu bayi di dalam dinding. Seketika, Ruth refleks dan melihat ke arah dinding tersebut. Ruth mengenang masa lalu dan terlihat sepatu bayi itu adalah milik Katie, adiknya. Ruth tersadar dan buru-buru ingin pergi dari rumah itu. Karena hari sudah hampir gelap John menawarkan bantuan Untuk mengantarkan Ruth Di perjalanan mereka berbincang Dan diketahui bahwa John adalah seorang pengacara Yang menangani hukum perusahaan Saat akan turun Ruth mengatakan bahwa ia mencari pengacara Hukum keluarga John langsung mengatakan Apa yang diperlukannya John mengetahui dari awal Ruth sudah berbohong Dan akhirnya Ruth mengakui Bahwa ia dan adiknya tinggal di rumah itu Pada saat orang tuanya meninggal Adiknya diadopsi, dan itu adalah tempat terakhir Ruth bersamanya. Bertahun-tahun Ruth menulis surat, tetapi tidak ada kabar sama sekali dari adiknya. John mengatakan bahwa urusan panti asuhan itu cukup sulit. Ruth berterima kasih atas tumpangannya, dan segera turun. Tidak lama, John memanggilnya dan memberikan kartu namanya. Skain beralih ke Catherine. Saat pulang dari rumah sakit, Catherine tidak bisa tidur dan terus memimpikan hal buruk yang berulang. Emily, saudara Catherine di keluarga adopsi, menawarkan bantuan untuk mencari tahu tentang masa lalu Catherine di panti asuhan. Tetapi Catherine menolaknya. Ruth terus mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup dan menemukan adiknya. Ia pergi ke tukang kayu, menawarkan jasa, dan ternyata tukang kayu tersebut tahu siapa Ruth Slater. Citra Ruth, sebagai mantan api, telah melekat pada dirinya. Di sisi lain, kehidupan Catherine dan John, Catherine terus mengikuti. Ingat potongan memori sementara John mencari tahu tentang Ruth Untuk membantu kasusnya Ruth Dalam lamunan, Ruth tersadar karena ada yang memanggil namanya Ruth kaget dan waspada sembari memantau kondisi Ruth pelan-pelan berjalan dan terkaget ada seorang lelaki yang datang dengan terkaget juga Sehingga donat yang dibawanya tercecer. Setelah sekian lama tidak mendapat perhatian Ruth merasa tersentuh dengan pria yang memberikan jaket kepadanya Di pagi harinya, di rumah John Liz Ingram menanyakan tentang keluarga Balaban kepada John. John hanya mengatakan kepada istrinya bahwa yang sebelumnya tinggal di rumah itu adalah keluarga Slather. Mengenai Ruth, ayahnya meninggal bunuh diri dan Ruth hanya tinggal berdua dengan adiknya. Ingram merenung seharian dan marah kepada John karena tidak memberitahu kepadanya tentang Ruth lebih awal dan langsung menerima kasusnya Ruth. Steve, adiknya Kate yang awalnya tidak begitu ingin lagi mengurusi hal di masa lalu, tiba-tiba pergi ke tempat kerja Ruth dan memantau kehidupan Ruth. Mereka bahkan sempat berbincang sesaat sebelum akhirnya Ruth pergi dan Steve menemukan fakta bahwa Ruth Leather memiliki adik perempuan. Steve berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Katie Leather, adik dari Ruth Leather. Di rumah Catherine, ayah angkatnya menerima surat dari pengacara yang mewakili Ruth Leather. Dan pada malam harinya, orang tua angkat Katie membicarakan mengenai Ruth dan Katie. Emily mendengar semua percakapan itu dan mulai mencari tahu mengenai kehidupan masa lalu Catherine. Ruth mengakui kepada lelaki yang menyukainya bahwa ia adalah seorang mantan narapidana yang dipenjara selama 20 tahun atas kasus pembunuhan. Lelaki itu terdiam dan Ruth dengan tegar meninggalkan lelaki itu. Keesokan harinya di tempat kerja, Ruth tiba-tiba dihajar oleh Patty. Ruth curiga bahwa lelaki yang menyukainya membongkar rahasia bahwa Ruth adalah mantan narapidana yang membunuh sheriff. Peti menghajar Ruth karena ayahnya adalah seorang polisi juga. Ruth tidak melawan dan hanya bisa diam saja. Ruth tetap bekerja dengan kondisi babak belur. Di peristiwa tadi, handphone Ruth basah dan tidak bisa menyala. Sepulang kerja, Ruth menemui Rob, polisi yang mengawal sekaligus bertanggung jawab selama Ruth di luar penjara. Ruth mengatakan kepada Rob bahwa pada dasarnya orang di luar penjara sama saja seperti di dalam penjara. Rob menjawab, "Pertanyaannya adalah apakah kau ingin menjadi sama?" Rob menanyakan handphone Ruth, "Mengapa tidak aktif dan memberitahunya bahwa John mendapat persetujuan dari orang tua Asukei untuk bertemu hari pertemuan Ruth dan orang tua Asukei telah tiba." John, sebagai pengacara yang menjebatannya, Perbincangan mereka, tetapi sayangnya di pertemuan pertama itu, Ruth langsung emosional. Saat orang tuanya pergi, Emily bolos sekolah dan kembali ke rumah. Membongkar gudang dan mencari tahu jejak kehidupan masa lalu Catherine. Emily menemukan banyak sekali tumpukan surat dari Ruth kepada Catherine. Emily membaca semua surat tersebut. Ruth tetap menjalani hari-hari. Bekerja, tetapi tiba-tiba emosional. Ruth menghancurkan semua pekerjaannya. Ia mengamuk. Di tempat pemotongan ikan, Ruth terbengong, dan tiba-tiba lelaki yang pernah menyukainya datang dan membuat pengakuan mengejutkan. Juga bahwa ia sebenarnya adalah mantan narapidana. Tetapi lelaki itu bukanlah yang memberitahu Patty, melainkan ia harus berbicara dengan orang lain, dan Patty mendengarnya. Di perjalanan pulang, Ruth menerima telepon dari Emily. Awalnya Ruth mengira Emily adalah Katie. Ruth mengajak Emily untuk bertemu. Keesokan harinya, mereka bertemu dan Emily menceritakan sedikit tentang Catherine. Catherine sekarang bermain piano dan sangat mahir. Catherine ada latihan piano di auditorium Cornish pukul 4 sore. Itu adalah kesempatan untuk Ruth melihat Katie. Ternyata Steve membuntuti Ruth dan mengira bahwa Emily adalah Katie, adiknya Ruth Slather. Steve mencari rumahnya di mana dan sepertinya memiliki niat yang tidak baik. Steve pulang ke rumah dan mendengar suara tangisan bayinya. Saat ia mencari istrinya, Steve mendapati istrinya sedang berselingkuh dengan Kate, saudaranya sendiri. Steve langsung membantai Kate dan pergi mengambil pistol dengan penuh amarah. Setelah pertemuan dengan Emily, Ruth langsung menghubungi John meminta pendamping bertemu dengan Katie, tetapi John tidak bisa dihubungi. Ruth langsung pergi ke rumah John dan menemui istrinya. Awalnya terjadi keributan. Nyonya Ingram menolak mentah-mentah Ruth sampai akhirnya Ruth menangis dan mengatakan, "Katie masih berusia lima tahun." Pada saat itu, Nyonya Ingram terdiam dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ruth menceritakan kepada Nyonya Ingram, "Ternyata yang membunuh sheriff tersebut adalah Katie. Katie melihat Ruth berteriak kepada polisi demi melindungi rumah mereka. Katie mendengar ada yang mendobrak pintu belakang." Katie yang masih berusia 5 tahun itu langsung mengambil pistol dan menembak sheriff tersebut. Nyonya Ingram menjadi simpati dan ingin mengantarkan Ruth menemui Katie. Saat Ruth sampai di parkiran auditorium Cornish, Ruth mendapatkan telepon dari Steve yang mengaku menyandera Katie. Dan orang tersebut mengatakan untuk Katie menemuinya di Pulau Harbor. Nyonya Ingram mengantarkan Ruth dan memberitahunya bahwa Katie diculik. Ternyata Steve salah menculik. Steve menculik Emily, bukan Katie Katie tetap ada di auditorium sambil memainkan piano Ia mengingat banyak memori masa kecilnya Di tempat penculikan, Ruth mengatakan bahwa ayahnya Steve baik Dan Ruth meminta maaf karena telah merenggut ayahnya Steve ingin sekali menembak Ruth tetapi tidak bisa Sementara Ruth melindungi dan menyelamatkan Emily Tidak lama polisi datang dan menangkap Ruth serta Steve Rob datang sebagai polisi penanggung jawab Ruth dan membebaskan Ruth. Emily saat ini sudah bersama orang tuanya dan sedang ditenangkan karena syok. Di situ ada Katie. Saat Ruth hendak berjalan ke mobil, akhirnya Ruth bertemu dengan Katie. Katie mendatangi Ruth tanpa kata-kata dan langsung memeluk Ruth.